Burung nuri or parot Kali ini kita akan membahas burung nuri atau parot Burung nuri adalah salah satu jenis burung berparuh bengkok dengan beragam keunikan Keunikan burung nuri meliputi bentuk fisik, kicauan, serta perilakunya Burung dengan warna bulu cantik ini terkenal akan kicauannya yang merdu Namun karena perburuan yang masif maka membuat populasinya di alam liar kian memprihatinkan Jumlah burung nuri terus berkembang sehingga masuk dalam kategori jenis hewan yang dilindungi pemerintah Habitat burung nuri merupakan spesies dalam genus Eksklektus yang terbagi menjadi beberapa jenis dan tersebar di seluruh dunia Contohnya adalah nuri bayan yang hidup di Indonesia atau yang berwarna hijau terutama di kawasan Indonesia Timur mulai dari Ambon, Kepulauan, Maluku, hingga Papua Habitat aslinya berada di pulau-pulau tropis seperti misalnya di Papua, Almahera, Maluku, dan daerah sekitarnya Burung dengan aneka warna bulu ini begitu gemar bertengger di pohon besar dan tinggi Lubang yang terdapat di batang pohon merupakan area ideal untuk membuat sarang Oh iya, ciri-ciri burung nuri ini secara fisik maupun non-fisik memiliki beberapa ciri khas teman-teman Yang pertama Paruhnya bengkok Ciri paling umum dari burung nuri adalah bentuk paruhnya yang bengkok Burung yang banyak ditemui di kawasan Indonesia Timur ini merupakan pemakan biji-bijian dan buah-buahan loh Bentuk paruhnya menjadi alasan utama mengapa biji-bijian adalah bahan makanan favoritnya Yang kedua, warna bulunya yang indah Selain berparuh bengkok, Nuri merupakan burung dengan warna bulu yang mencolok loh. Warna bulunya beraneka ragam, sehingga membuatnya banyak diburu dan sangat digemari Banyak pecinta burung ingin mengoleksinya, sehingga menjadikan populasi Nuri di alam bebas terancam 3. Suara Kicau Yang Merdu sebagai burung berkicau, nuri memiliki suara yang merdu Bahkan beberapa jenis nuri mampu menirukan suara manusia loh Selain warna bulunya, faktor kemampuannya dalam berkicau merupakan hal yang paling banyak diminati 4. Ukuran tubuh Ukuran tubuh burung nuri relatif sedang, dengan rata-rata berat badan sekitar 375-550 gram burung pemakan biji ini memiliki mata bulat dengan warna coklat. Bentuk dan warna ini sangat umum pada nuri yang berbeda jenis. Oh ya jenis-jenis burung Nuri itu banyak sekali loh teman-teman. Nuri adalah burung yang mayoritas jenisnya hidup di Indonesia Timur. Burung ini memiliki harga jual cukup mahal karena populasinya yang langka. Berikut ini beberapa jenis burung nuri yang ada di Indonesia. 1. Nuri Papua Nuri Papua berasal dari pulau Papua dan sekitarnya Ciri khasnya jelas dari jenis ini dapat dilihat dari bulunya yang berwarna hitam pada bagian sayap dan kepala samping Jika dibandingkan dengan jenis Nuri lainnya, Nuri Papua merupakan yang paling mahal di pasaran Nuri Merah Warna bulunya yang mayoritas merah membuatnya disebut sebagai Nuri Merah Burung dengan paruh bengkok berwarna hitam ini memiliki gradiasi warna lain di bagian badan lainnya Yaitu biru di area lingkar leher dan perut serta hitam pada bagian ekornya Nuri kepala hitam Nuri kepala hitam adalah jenis burung Nuri yang banyak dipelihara loh teman-teman Seperti namanya, warna bulu di bagian kepalanya adalah hitam Sedangkan di bagian tubuh lainnya terdapat campuran beberapa warna Yakni hijau pada sayap, merah pada leher hingga perut, serta biru di sekitar ekor Selain keunikan pada warna kepalanya yang hitam, Nuri ini juga mempunyai kicauan yang sangat indah Nuri pelangi Warna bulu yang sangat indah menjadi ciri khas Nuri jenis ini Hampir semua jenis warna terdapat pada bulunya Mulai dari merah, kuning, biru hingga hijau Menyelimuti seluruh tubuhnya Paru nuri pelangi berwarna oranye dengan ukuran mungil. Nuri Maluku Nuri Maluku berasal dari Pulau Maluku Biasanya jenis ini hidup di dataran tinggi Maluku Ciri khas yang paling menonjol adalah bulunya yang berwarna merah marun Selain itu terdapat kombinasi warna biru dan hitam yang membuatnya terlihat semakin cantik Oh ya teman-teman, selain dari jenisnya nuri banyak, ada juga loh keunikan burung nuri. Ada sejumlah keunikan yang membuat burung nuri spesial dibandingkan jenis burung lainnya. Apa ya kira-kira? Satu, burung cerdas. Nuri termasuk salah satu jenis burung cerdas loh teman-teman. Ia dapat dilatih untuk menirukan berbagai suara layaknya burung beo. Hal ini pula yang menjadikan harga jualnya mahal dan tinggi peminat di pasaran. Permintaan burung nuri yang terus meningkat membuatnya pemburuannya juga semakin meningkat. Jika hal ini terus terjadi, maka akan mengancam kelestarian di alam bebas. 2. Umur yang panjang Burung nuri termasuk spesies yang memiliki umur panjang. Usia nuri dapat mencapai 60 hingga 70 tahun loh teman-teman. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila mendapatkan perawatan yang baik dan benar Selain burung panjang, burung berparuh bengkok ini juga sangat setia teman-teman Selanjutnya, satwa yang dilindungi Nuri termasuk satwa dilindungi Misalnya, Nuri Bayan yang telah memiliki perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia Setiap tahunnya, sekitar 10.000 ekor burung paruh bengkok termasuk Nuri diburu lo teman-teman Perburuan paling masif terjadi di kawasan Maluku Utara, Papua, hingga Halmahera Utara Perdagangan ilegal Nuri tidak hanya dalam skala domestik, melainkan hingga di luar negeri Makanan salah satu ciri khas dari burung Nuri adalah paruhnya yang berbentuk bengkok Dari bentuk paruh tersebut kita dapat mengidentifikasi nih jenis makanan yang cocok untuknya 1. Buah dan biji-bijian Buah apel dan pir merupakan makanan kesukaan burung nuri, burung paruh bengkok yang cenderung vegetarian sehingga sangat digemari mengonsumsi makan nabati dengan memberikan buah-buahan dan biji-bijian, asupan antioksidan yang dipenuhi burung nuri akan terpenuhi secara optimal. Kedua, sayuran adalah salah satu bentuk bahan makanan kesukaan nuri, loh teman-teman. Sayuran yang dapat diberikan untuk burung nuri adalah kentang. Brokoli, wortel, dan kangkung Jika ingin memberikan ubi jalar pun tidak masalah teman-teman Karena bermanfaat untuk melancarkan pencernaan 3. Pelet khusus burung nuri Pelet khusus burung nuri merupakan alternatif praktis apabila sulit menemukan buah-buahan dan biji-bijian Meskipun diberikan pakan pabrikan Namun nuri tetap membutuhkan sumber makan alami lo teman-teman 4. Pakan buatan Pakan buatan bisa diberikan untuk burung nuri. Kita bisa mencampurkan gandum, sayur, beras, merah, serta jemaut untuk diberikan sebagai pakan sehari-hari. Bahan-bahan tersebut dapat dicampur menjadi bubur kemudian diberikan sebagai variasi. Untuk menonton video selanjutnya, teman-teman bisa menyaksikan video ini ya. Selamat menyaksikan teman-teman. Thank <smart noise> you.